serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan pastinya terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bunga akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia di sore hari ini dari idola kesayangan kita. Di gambar pertama persahabat ya biar makin semangat dulu nih Cidukan Abang El akhirnya muncul juga persahabat ya Lagi digendong oleh Enin ternyata Enin ikut juga liburan ke Bali bersama pandanya Abang Fatih Masya Allah sehat selalu untuk idola dan keluarga mudah-mudahan persahabat Idola kesayangan kita selalu diberikan kelancaran apapun yang dilakukan untuk Leslar di Bali Kita selalu mendoakan yang terbaik Masya Allah kita lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun, Rokaya4973 mengatakan Marjin sama Ali duduknya jauhan gak diramein Coba kalau Bilar sama Lesti duduk jauhan gitu udah pasti rame dunia pro Les laran kadang kasihan sama mereka tuh selalu serba disalahin baik aja nettingin apalagi kalau nggak baik ya sehat-sehat kalian jasmani rohaninya ya agar hidup bisa seimbang Masya Allah dan Allah. luar biasa selalu mengingatkan untuk semuanya persahabatnya selalu menjadi orang baik selalu optimis dan selalu kompak untuk mendukung lesti dan Rizky Bilar kemudian juga persahabatnya cidukan yang makin membahagiakan sore hari ini Terlihat persahabatnya Abang L lagi mantau Papa Bilar berenang Masya Allah lagi berenang ya Papa B dan Abang Fatih selalu mantau Masya Allah luar biasa Pokoknya happy banget hari ini mendapatkan asupan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan sekali Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Semesta Merindu Kalimat caption pun dituliskan itu yang pakai Abang Fatih dan Guzel atau Papa Bia, ya Canda Zeyeng katanya itu Masya Allah Ada komentar juga diberikan diantaranya dari akun Pratama Sila Seger Fatih lagi nunggu pelampung lagi dipompat Sementara Papa Bi dan Papa Ali lagi swimming dulu katanya itu Masya Allah Bahagia selalu bersabat ya Ini banyak lagi dipompa dulu nih untuk persiapan berenang Abang Fatih yang sedang menunggu Masya Allah Sehat selalu untuk kalian, bahagia selalu. Amin. Kita masih menunggu hidupan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus diikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia pastinya dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.